Okay guys, aku dah Denian welcome to The Escape Okay, so malam ni Sebelum aku tidur, aku nak buat Satu storytelling dan aku nak bagi bagitahu Dekat korang, insya Allah kalau benda ni menjadilah uh, Jangan lupa uh, Nantikan Slot terbaru daripada kami Daripada The Escape uh, <coughs> Apa nama dia Kenangan Ramadan, eh, bukan Bukan Lebih kurang lah, aku tak Tak silap lah Ya ya bagi aku cari jap. Kejap je, kejap je. Aku malas nak cut-cut cut-cut cut video ni. Penat kau tahu tak? Nak edit, nak edit, nak edit. So jadi aku cakap je dan aku cuba untuk bercakap. Okey, lah kenangan Ramadan ataupun Ramadan memories. Um, aku akan jemput seorang, maybe aku akan jemput mama aku, aku akan jemput ama aku, akan jemput um Danish Garden ke. Dan aku akan buat interview dengan dia orang. Uh, <coughs> untuk aku tanya dia orang apa kenangan yang paling yang tak boleh dilupakan sewaktu Ramadan, sepanjang hidup dia. Uh, so, benda tu akan menjadi satu benda yang menarik dan dia akan menjadi satu moment lah untuk korang tengok pada masa akan datang YouTube ni di ibarat satu kita galeri yang kita boleh tengok pada masa akan datang Cuma YouTube ni dia satu galeri yang orang kata dah si edit, dah cantik lah complete video dia. So ya, yeah. okay can continue. Aku nak buat satu storytelling. Uh, okay guys, aku dengar, aku dengar. Aku ambil lama jugalah, dalam 22nd, something like that, okay? Okay, cerita ni aku nak ceritakan, aku just nak share dengan korang benda ni Yang tahu-tahu je lah, mungkin aku rasa sekolah satu Malaysia tahu kot benda pasal benda ni Dulu, dululah zaman-zaman teknologi baru nak berkembangkan 2013, 2014 Until 2016, 2015 macam tu Kita orang Uh, ada uh, publisher yang buat buku teks Eh bukan buku teks um, Ataupun buku cerita Buku teka teki Teka sila kata uh, Buku pantun Yang kecil besar dia Lebih kurang a 4 paper korang lipat kepada uh, Satu dua Korang lipat dua Eh lipat empat Eh lipat Dua kali ah uh, uh, Sini satu dan dua ah famen kan? ah buku tu bernilai sringgit dan dia ada uh, maybe two days before orang datang dekat sekolah korang tu orang akan bagi satu orang kata flyers ah flyers flyers tu dia akan tulis dia akan listkan contoh orang keluarkan dalam tujuh buah buku dan orang akan letak tujuh buah buku tu dan orang akan tu uh, taruh untuk orang isi nama dan korang tanda lah buku mana korang nak beli. Kalau korang beli satu set buku tu, total contoh total 7 buku. Dan korang akan dapat satu free gift. Dan daripada situ, apa yang aku nak cerita dengan korang. Uh, abah aku, dulu dia dia buka lah satu company yang bernama Tizalis uh, Enterprise. Dan company itu still hidup lagi sampai sekarang. Tapi... Without running any businesses. So, yeah. Tak ada business dah running sekarang ni. Okay. Back to the story. <coughs> um, zaman tu lah. Tengah. Orang kata tengah. Hype. Uh, tentang buku seringgit tu. Buku tu simple. Dalam isi dia simple. Dan. Uh, bapa aku mengambil uh, kesempatan. Mengambil kesempatan untuk mencipta buku dia sendiri. Dengan yalah ada cerita hantu ada pantun ada teka silang kata dan macam-macam lagi aku rasa yang bapak abah aku keluarkan dalam lima buah buku dan satu free gift um, timetable yang menariklah ada untuk budak-budak kecil ni kan. dia orang orang suka benda-benda yang colourful yang menarik menariklah budak-budak bila-bila -budak, budak -budak time tu Budak-budak sekarang ni dia advance kalau kau nak tahulah mereka dah tulidah dengan teknologi terlalu awal Even adik aku sendiri yang baru umur 3 tahun, 4 tahun Dah pegang teknologi Smartphone, gadgets So Mereka tidak menasa Tidak rasa keserodokan budak tu yang sebenar Macam mana yang aku, adik-adik aku Dan orang-orang atas-atas aku Pernah rasai um, Moment yang terindah Sewaktu budak-budak Macam aku Eh tak, aku continue story Um, buku tu dijual Dengan harga seringgit Kalau korang beli lima ringgit Lima jumlah buah buku tu Korang akan dapat timetable free Benda yang aku nak cerita kat sekarang ni Banyak Sambutan bapak aku, eh Abah aku Dia buat dijual tu dekat seluruh sekolah Kuala Lumpur dan juga Pesisiran Kuala Lumpur Iaitu Selayang dan kalau korang nak tahulah, bawa je balik duit se seringgit tu Korang tahu meja makan, meja makan yang untuk enam orang duduk tu Full atas table tu dan menjunam-junam Aku tak tahu tahulah total time tu berapa, berapa ribu 7-8 ribu ringgit juga adalah 7-8 ribu ringgit Malaysia Korang bayang dalam nilai seringgit boleh dapat sampai 7-8 ribu ringgit Macam korang tengok konten Isa Aisab Dia keluarkan 10,000 ringgit Daripada beg Banyak tak banyak ah Itu baru dalam masa seminggu Abah aku boleh jual Buku tu mendapat meraih keuntungan Meraih keuntungan Banyak Dalam masa 3-4 minggu Boleh raih dalam 30 ataupun 40 ribu ringgit Macam tu dan segala-galanya orang kata segala-galanya berakhir Pasal krisis dalam family lah Itu aku tak nak cerita Itu orang kata Privacy family lah So Aku tak tahu apa moral dalam video ni Just aku nak share dengan korang Betapa seronoknya zaman kanak-kanak Ataupun Bestnya membaca ni Dan juga dengan buku ni kita boleh menghasilkan Haa um, pendapatan Kita boleh menjual Buku Kita boleh menghasilkan buku Even kalau korang minat um, Buat esay ke Ataupun korang minat buat puisi Pantun Apa lagi Syair Dan juga Macam-macam Peribahasa Korang boleh Buat sendiri um, Berdasarkan daripada korang punya Minat tu Dan korang menjad, menghasilkan Menjadikan satu karya Untuk Korang jual Dan Orang akan beli InsyaAllah, akan ada orang boleh Macam ya, Aku tambah sikit lah. macam aku Macam kita orang escape Kita orang menghasilkan Satu video Ataupun short film Ataupun even film Also Itu dikatakan satu karya Idea untuk menghasilkan Senaskah skrip tu Bagi kita orang, kita orang yang mencipta skrip tu untuk filem sahabat itu yang takde present Tony Proses pembuatan skrip tu mengambil masa daripada tahun uh, Daripada bulan Jun 2020 Sehingga bulan November 2020 Dan bulan Disember kita jalankan penggambaran sehingga 25 Januari dan siap proses, proses production, semua editing, semua sound effects, semua everything lah. Mengambil masa korang boleh kira lah. Daripada Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Mereka masa lebih kurang setengah tahun. Itulah yang dirasai dan dialami. Aku hari-hari perah kepala utak. Apa aku nak buat lepas ni? Apa aku nak buat lepas ni? Even tu karya tu tak berapa bagus. Orang kata sampah ke apa ke tak apa. Haa... Uh, lebih baik mencuba daripada duduk diam saja yang tak mendatangkan apa-apa. Betul. Okey. Saya so, yeah, video pun dah 8 minit 55 saat. Saya so, yeah, guys, dah buat kita subscribe, like, comment dan share. Aku insya-Allah aku, aku cuba satu minggu satu video ataupun satu minggu 2 3 video insya-Allah. Minta maaf kalau kalau video aku semakin lama semakin tak best ke apa, insya-Allah aku akan cuba perbaiki. Sekarang esok aku ada exam ni. Jadi aku nak kena rushing lah aku nak cuba fokuskan dengan YouTube aku cuba fokuskan dengan exam insyaAllah doakan yang terbaik untuk kita orang so ya yeah, jangan forget to subscribe like, komen dan share skip the house peace, assalamualaikum bye bye